baiklah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wa wa Muhammad. Uh, semoga kita semua tetap dalam imbuan namah dan imbuan Allah SWT Berjumpa lagi dengan saya Alam Sadi di sini di Al-Qalam Jaya teman-teman Oke. Okay. Uh, video kali ini merupakan kelanjutan dari beberapa video sebelumnya yang kalah kami buat uh, yaitu tentang pengaruh ya elko terhadap kualitas suara Uh, bisa karena noise-nya, atau karena uh, frekuensi atau amplitudonya. Oke, okay, teman-teman, uh, di video yang lalu, beberapa uh, bulan yang lalu, kami telah membuat video bahwa elko-elko ini, atau kapasitor-kapasitor ini, uh, itu sangat berpengaruh sekali terhadap. Uh, frekuensi ataupun amplitudo, dan dan itu pemasangannya itu di speakernya langsung. Jadi, dia uh, masangnya itu di out-nya, jadi di speaker dipasang uh, elco atau kapasitor tersebut, teman-teman. Oke okay, ya, tetapi di kali ini kami akan mencoba. Apa atau bagaimana pengaruh elko, elko atau kapasitor ini? Yang ini masih elko, ya. Nanti akan kami tambahkan kapasitor-kapasitor yang lain yang nonpolar seperti itu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap uh, frekuensi dan amplitudo terhadap uh, suara atau speaker ini seperti itu. Dan ini akan kami pasang di inputannya seperti itu, teman-teman. Oke. Okay? Untuk itu, kami sudah menyiapkan alat. Ya. Alat pertama yang kami gunakan yang ini. Frekuensi counter dan spektrum analyzer. Kelihatan ya software-nya ya. Jadi, teman-teman tidak -teman perlu, perlu membuat alatnya. Mungkin cukup ini. Frekuensi counter. Jadi, lihat frekuensinya sama nanti... Eh, di sini ada amplitudo dan sebagainya. Oke okay, ya. Sebagai eh, bahan referensi, kami menggunakan eh, audio NCS plus boosted. Ya. Atau nanti mungkin akan menggunakan audio yang lain seperti itu. Ini sebagai bahan eh, uji coba teman-teman ya. Ini durasinya kurang lebih 4 menit. Oke. Okay. Dan Uh, sebagai ininya uh, bahan filternya kami menggunakan ini dan nanti akan kami ambil yang lain dan ini Nah ini dari input ya nah, itu nanti akan pasang ke sini oke okay, ya kami taruh di sini untuk kapasitornya kami tambah ini MK MKM ini ya 100 J seperti itu 100 NJ ya, kemudian yang ini masuk milar ya 222 j 50 volt Oke yang elgonya ini 4,7 mikrofarad 25 volt kemudian 10 mikrofarad 50 volt kelihatan ya Fokus ya kemudian 4,7 juga tapi 25 volt. Kemudian 22 mikrofarad eh 50 volt. kelihatan ya kurang fokus ya. apa-apa. yang terbesar ini 40 eh, 4.700 mikrofarad 63 volt. Oke teman-teman ya. Ini tanpa pengaruh elco dan sebagainya teman-teman ya. Suaranya kurang lebih seperti ini. Oke stop dulu. Itu tadi tanpa pengaruh elco. Ini kami menggunakan ini. Menggunakan frekuensi meter. Oke DC no. Gainnya ini satu kali ya gainnya gamenya satu kali ini saya zirukan dulu ya. ini 3000 ribu heads ya teman-teman bisa lihat sendiri frekuensinya dan lonjakannya nah ini ini bentuk noise nya ya jadi ya, noise nya sebegitu teman-teman oke tak begitu kelihatan ya saya akan matikan lampunya sebagian sebentar saya inikan lagi ya oke lumayan kelihatan teman teman ya itu frekuensi suara saya sebegitu lonjakannya noise nya saya uh, ratakan itu jika saya tidak ngomong pun ada noise ya di speakernya Oke kita akan mulai Ini kami fullkan semua teman-teman Oke Saya mulai ya bisa dilihat teman-teman ya lonjakan frekuensinya ya ini tanpa ini lost, ya los ya Oke, okay, saya stop dulu teman-teman. Oke, okay, ini turun ya. Ini kan sudah nyampur dengan noise-nya ini ya. Oke, okay, saya mulai dari yang yang elco paling kecil dulu ya. 4,7 mikrofarad 25 volt. Ya. Seperti itu tadi ya kalau tanpa uh, embel-embel elco dan sebagainya. Oke. Okay. Apa pengaruhnya? kita mulai dari awal lagi hampir-hampir ini ya Oke, kalau di awal-awal tadi oh. kelihatan noise nya lebih sedikit teman-teman ya dan frekuensinya kepotong hampir separuh Jadi, pengaruhnya cukup signifikan, teman-teman. Ya, noise-nya biar hilang di sini. Oke, saya mulai dari sini. Coba. noise-nya uh, sedikit ya oke okay. oke okay. itu yang paling kecil bagaimana kalau saya ganti lagi teman-teman oke okay. ingat ini 4,7 mikrofarad. tadi saya bilangnya ohm ya 4,7 mikrofarad 25 volt. nanti yang agak besaran dikit, ambil acak. Ini 22 mikrofarad ya, 22 mikrofarad 50 volt. Oke. Perhatikan. Apakah noise-nya lebih rata Oke okay. cek lagi dengan apa jenis suara yang sama tadi ya Apakah ada perubahan Ada lonjakan di bagian sini, teman-teman. Agak-agak halus ya. Frekuensinya lebih rendah ya ke potongnya daripada yang tadi ya. Oke, okay. stop dulu. Yang jelas tadi teman-teman di sini uh, kepotong ya frekuensinya seperti itu. Oke, okay. kenapa kami tidak meneruskan ke jenis apa nada yang berikutnya? Karena itu sudah kebanyakan uh, rendah-rendahnya itu. Kalau yang awal-awal kan itu cukup rata seperti itu teman-teman. Oke, okay. saya akan kembalikan musik ke posisi hampir-hampir awal dan elco-nya akan saya ganti dengan menggunakan yang 10 mikrofarad 10 mikrofarad 50 volt apa yang terjadi ada pengaruh yang signifikan di sini. Ketika saya tidak ngomong tadi, ketika saya ngomong pun, wah ini noise-nya itu kok beda ya. Noise-nya ini, yang bagian belakang ini ada ada ada gelombang warna abu-abu itu noise teman-teman ya. Walaupun noise-nya dinolkan, ya. Dan rigi-riginya tajam-tajam dan ini. Nadanya cukup tinggi ya, ribuan ya. Bagaimana kalau di ini? Ah ini beda ya. Frekuensinya lebih lebih rapat teman teman ya. ini, ini, ini, lebih rapat ya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya tutup dulu, biar ini biar tidak uh, begitu silau. Ya. Oke sudah semakin gelap teman-teman, karena fokusnya ke sini ya. Ke sini. lebih rapat teman-teman ya. Ini gelombangnya jadi frekuensinya lebih lebih lebih tinggi ya. Oke. Coba menggunakan suara. Buka dulu begini. Oke, selawat rahman rahim. kerapatan frekuensinya berkurang, teman-teman. Rigi-riginya nambah ya. Berarti memang cukup efektif dijadikan filter ini ya. Cukup ya Itu tadi yang 20 Eh 10 mikrofarad 50 ohm Oke okay. Sekarang saya ambil yang lebih kecil Yang non polar teman teman Saya ambil yang 100 dulu MKM ya 100 NJ Oke okay. Karena ini Non polar, masangnya bisa bolak balik. Perhatikan itu spektrumnya. Wow, rigi-riginya frekuensinya lebih tinggi ya. Jadi. Menurut saya, ini ya, semakin rendah ininya, semakin rendah nilai kapasitornya. Dia akan menyaring frekuensi rendah, sehingga yang keluar adalah frekuensi tinggi. Coba saya akan diam, teman-teman, perhatikan itu. Ketika saya diam, itu 8000, ya, 8000 Hz, jadi frekuensi tingginya yang keluar. Ini masih belum ada musik yang masuk ya seperti itu. Bagaimana kalau ada musik yang masuk? Apa yang akan difilter? Apakah betul nada rendahnya jadi yang keluar itu nada tingginya yang kebanyakan? Nanti kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, -teman. jadi uh, nilai yang semakin rendah dari kapasitor, ini kesimpulan sementara ya. Jadi semakin rendah nilai kapasitas kapasitornya, maka yang di filter itu frekuensi yang uh, rendah. Jadi yang keluar itu frekuensi tinggi. Teman-teman lihat itu, kerapatannya semakin tinggi seperti itu. Oke, bagaimana kalau eh nilai yang ini sedikit di atasnya yaitu 222 J lima ya, 50 volt seperti itu. Hai ya. kelihatan ya enggak apa-apa ya tadi sudah diperlihatkan juga. Oke. Kita akan pasang. Ya. Cek oh seperti itu jadi yang frekuensi tingginya banyak yang keluar teman teman kita tes lagi teman teman menggunakan musik lanjut lagi teman-teman uh, itu tadi ya pengaruhnya bagaimana kalau menggunakan elko yang lebih besar ini elko ya bukan kapasitor non polar oke okay. enam volt empat ratus mikrofarad oke okay. enam volt 4700 ribu mikrofarad Oke. Okay. Apa yang akan terjadi? Roboh. Langsung pakai suara suarah Rahman Oh. kedengaran teman-teman ya? Padahal ini tidak ada perubahan. Dan di sini volumenya sudah saya fullkan. Wow, luar biasa. Jadi ini cut off ya namanya ya. Kalau suara saya yang frekuensi tinggi. Oh, frekuensi rendah suara saya ya. Amplitudo. Ini frekuensi teman-teman ya. Bukan amplitudo. Kalau amplitudo ini. Nah, itu amplitudonya. Oke, kalau dibuka frekuensi dan amplitudonya Cukup teman-teman ya, karena ini yang kami uh, telah tadi adalah frekuensinya saja, jadi amplitudo tidak kami telah seperti itu. Jadi teman-teman bisa memahami amplitudo dengan frekuensi itu seperti apa. Kalau frekuensi itu kan uh, banyaknya gelombang dalam satu detik seperti itu, tapi kalau amplitudo itu, itu E, kebalikannya jadi dia kelebih ke waktunya waktu yang dibutuhkan e, untuk melakukan satu apa satu putaran gelombang penuh seperti itu cek cek Nah itu itu satu millisecond artinya gelombang saya tadi satu gelombangnya itu satu millisecond seperti itu oke teman-teman ya kalau frekuensi suara saya Suara saya itu masuk ke frekuensi sedang Menurut saya sedang ya Karena dia masih e, ribuan Belum ratusan ribu Belum ke bawah Sampai e, puluhan head seperti itu Oke teman-temannya demikian ulasan kami Tentang pengaruh e, kapasitor terhadap e, Ini terhadap frekuensi Ya. Ke mohon maaf, apabila ada kesalahan, semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat. Dunia akhirat buat teman-teman semua, kami akhiri. Apabila hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.